teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke dari dunia sampai akhirat anjay <laughs> hari ini kita akan kembali mencari soto rapeng sedang gacor ya guys ya tentu saja dengan harapan semoga mimpi kita untuk Max Trot dapat tercapai anjay gg-ggaming adik-adik oke okay, mari kita mulai mulai tuh astag All yeah. right.